kayak semakin menjelang Lebaran semakin sepi ya Masjidre Attaqwa Kota Cirebon yang berbahagia dan dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk edisi terakhir ya gelaran dakwah Attaqwa atau disingkatnya Geladak edisi Ramadan 1444 Hijriah yang ini sebenarnya tiap sore ya, acara geladak ini gelaran dakwah atau itu tiap sore bisa bapak dan ibu nikmati di radio maritim dengan frekuensinya 102,6 jadi setiap sore dari mode jam 5 sampai maghrib sebenarnya, ya bukan sebenarnya, ya bib ya, kita sudah hampir 8 tahun Masjid Raya Atakwa punya studio radio bekerja sama dengan Radio Maritim Rasonia yang mengudara di frekuensi 102,6. Studio duanya ada di belakang ya di parkiran motor. Ide kami Masjid Raya Atakwa dengan Radio Maritim ini sebenarnya ingin mendekatkan jamaah dengan para narasumber. Dan Alhamdulillah oleh pemilik Radio Maritim Pak almarhum Ahmad Sahrialdi Ajid, memang sejak tahun 1992 saya sendiri salah satu penyiar di Radio Maritim dan Radio Maritim ini adalah radio yang mempelopori azan duhur di radio sejak tahun 1985. Radio tertua tanggal 1 Juni 1965. Dulu studionya di Jalan Sisingamangaraja yang sekarang menjadi kantornya Organda, kemudian pindah ke Kesambi di depan gereja dulu ya di situ, kemudian sekarang e, sejak tahun 92 pindah di Jalan Kesambi atau di Kampung Melati jadi komitmen dari pemimpinnya adalah meminta saya agar Radio Maritim terus dijadikan media dakwah dan salah satunya adalah pelopor azan duhur di radio itu di Radio Maritim dan itu se-Indonesia karena radio swasta jadi setiap azan duhur azannya bahkan menjadi icon dan ciri khas sampai kemudian beberapa masjid kalau mengemandangkan azan duhur itu langgamnya yang biasa disiarkan di Radio Maritim jadi bapak-bapak tiap sore bisa menikmati ya dengan narasumber yang hampir semua sama karena kami menyajikan narasumber itu tidak hanya dari para da'i para intelektual Islam, para dosen dokter ada dokter kita punya tiga Kemudian sosiolog, antropolog juga ada, karena kami ingin memberikan dakwah Islam itu luas, kajian Islam itu luas, terutama yang berkaitan dengan kajian-kajian sosial. Nah hari ini saya sengaja duet dengan beliau, ya, ini gasing lagi ya, Doktor Muhammad, anda juga lupa, Muhammad Al beliau S3 ini tentang ilmu Al-Quran dan disertasnya itu tentang antropologi Al-Quran antropologi Quran materinya dari saya nanti minta ke panitia nanti share ke bapak-bapak tentang antropologi Quran ya. jadi sore ini kita akan membahas tradisi sufi ya bib ya ketika akhir Ramadan itu bagaimana sih kemudian para sahabat menjelang akhir Ramadan itu apa gitu, apakah semakin sepi mesjidnya apa semakin ramai? ya kita akan kupas ya nanti di tengah perjalanan kalau memang ada pertanyaan yang terkait dengan materi tentang tradisi-tradisi sufi menjelang akhir Ramadan ya ini biasanya melakukan ibadahnya apakah semakin mendekat, apakah semakin melepas karena di tradisi kita ini besok aja ya, besok hari sabtu minggu, itu pasti jamaah duhurnya bisa kita hitung tapi kalau hari minggu sih banyak ini ya banyak orang yang pada mudik maghrib isanya satu sabf kayaknya sih <laughs> Mas isanya ya? Jadi menarik ya kan memang fenomena-fenomena seperti ini ya dari tahun ke tahun menjadi salah satu uh, ciri khas ya orang disebutkan dengan bukti Silakan Bib. Ya, nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, begini Kang Badar, kalau kita bicara tentang puasa dalam tradisi sufi mungkin sebagian jamaah pernah mengikuti ceramah saya bahwa orang-orang sufi itu selalu punya pandangan yang ya. ketika orang sufi memandang dirinya sebagai manusia dia tidak melihat dirinya sebagai rupa bahwa dalam diriku ini ada tiupan Allah Subhanahu SWT dalam diriku ada Ruhnya Allah subhanahu wa ta'ala Ada titipan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia menghargai dirinya Sehingga setiap waktu, setiap saat itu begitu berharga Kalau jamaah sebagian yang masih punya orang tua Terutama ibu Anda layani ibu Anda Dan suatu saat nanti ibu itu tidak ada Anda masih merasa kurang karena memberikan pelayanan itu Masih kurang, masih kurang andai ibu ada saya ingin begini saya ingin lagi itulah karena kita tidak pernah merasa cukup dalam melayani sesama terutama orang-orang dekat kita itu satu, satu masalah yang kedua saya e, luar biasa ketika saya membaca bagaimana seorang sufi besar dan seluruh tarikat itu baik syatariah, naksyabandiyah, atau tarikat torikat yang lain itu guru-guru spiritualnya ke Imam Ja'far Sadiq dan Imam Ali Zainal Abidin. Nah, Imam Ali Zainal Abidin ini bergelar Sayyidus Sajidin, penghulunya orang yang bersujud. Lah itu Kang Badar, ketika beliau di akhir-akhir Ramadan, beliau secara puitis berbicara dengan bulan Ramadan. Di antara yang beliau sampaikan di situ, dia mengucapkan salam perpisahan dengan Ramadan. Di antaranya dia bilang apa? salam kepadamu wahai bulan Allah yang engkau begitu agung kedudukanmu yang kedatanganmu ditunggu-tunggu oleh para pecinta dan ketika kamu pergi ditangisi kepergianmu begitu menyedihkan mungkin ini bagi orang-orang seperti kita, kita sulit memahami ya kan, apa sih Ramadan itu, apa sih bedanya Ramadan dengan bulan yang lain, nggak ada kita cuma mengubah jam jadwal makan saja <laughs> biasanya, makan sarapan pagi, siang makan, tiba-tiba maghrib tetapi, apa secara batin ada perbedaan enggak? Nggak ada perbedaan mataharinya matahari yang sama waktunya juga sama coba kamu renungkan sebentar, apa sih bedanya? nah, orang sufi selalu, saya sering katakan orang sufi itu selalu mengajak kita bertafakur. ayo kamu berhenti sesaat sehingga nanti kamu kamu bisa berpuasa lebih baik daripada puasa sebelumnya apa bedanya puasa ini dengan hari-hari yang lain nah baru nanti kamu menemukan jawaban nah itu dulu Kang Badar kira-kira jadi ada satu hal kerinduan batin ya. iya yeah. nah bagaimana untuk mengasah bahwa kita ini bisa teratur kerinduan batin kita ini terus terpanggil gitu iya yeah. Ini pertanyaan yang menarik ya. Saya sering kasih tamsil begini ya. Nanti bisa dicoba kalau nggak percaya. Ini hasil sebuah observasi penelitian. Kalau binatang apapun binatang itu, misalnya anjing atau kucing, dia pergi ke cermin, dia bercermin, yang dilihat di cermin itu dirinya atau binatang yang lain? Pasti binatang yang lain. Kamu pernah lihat nggak anjing lewat di kolam kemudian dia menggonggong? Padahal itu gambar dirinya sendiri. Ini binatang, semua binatang tanpa terkecuali. Eka berdoyo sampai coba Yang kedua, anak kecil, balita ya, dua tahun ke bawah. Kalau dia bercermin, dia melihat bayi yang lain atau dirinya. Dia menganggap itu juga ya, orang lain yang digambar itu. Tapi kalau sampean, masa sampean bercermin malah ketawa sendiri. Kendeng ya, sampean, iya kan? Gila, sampean kita udah dewasa. Eh, Ini loh, itu tadi. Bagaimana kita merindu, bisa mendapatkan kerinduan batin? Kamu harus rasakan kehadiran Tuhan itu dalam dirimu. Bahwa ketika kamu bercermin, kamu itu cuma satu gambar, satu gambar yang dicermin itu bukan kamu, itu pantulan dari kamu. Karena ketika kamu tertawa, dia tertawa, enggak yang dicermin Hakikatnya, cermin yang tertawa atau kamu. Yang tertawa cermin atau kamu? Kamu yang tertawa, bukan cermin. Lah kita kan bener banyak kita tertipu bahwa kita hidup ini merasa kita penguasa diri kita, iya kan? Kenapa kamu berpuasa? Nah ini loh supaya kita bisa merasakan kehadiran Allah swt, kerinduan kepada Allah itu. Bahwa kamu manusia, kalau binatang nggak ada puasa, tuh makan aja dia, ya kan? Minum aja dia kawin aja dia. Iya <giranya> ya kan? Enggak peduli dia di mana, siang malam nggak ada urusan. Nah, tapi kemudian puasa menunjukkan bahwa hakikat dirimu adalah manusia. Kamu menghormati kemanusiaanmu. Saya berpuasa karena saya bukan pemilik tubuh saya. Pemilik tubuh ini adalah Allah SWT Tubuh ini adalah alat. Bagaimana saya mengantarkan ini tubuh ini yang merupakan kendaraan saya menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, kamu bangun ya, kesadaran tauhid seperti ini, baru nanti kamu bisa merindukan Allah Subhanahu wa taala. Selama kamu belum sadar ini, ini dasar tauhid yang saya sampaikan ini, selamanya kamu masih kanak-kanak dan tindakanmu masih kanak-kanak. Kamu belum dewasa, meskipun usiamu 40 tahun, 50 tahun, enggak ada urusan. Kamu belum dewasa, persis seperti binatang tadi ketika melihat gambar dirinya dia menganggap itu bukan dirinya, dianggap binatang yang lain persis seperti anak-anak ketika melihat cermin dia bercermin, dia menganggap bahwa itu ada bayi yang lain padahal itu adalah gambar dirinya alam wujud ini adalah cermin besar yang semua digerakkan oleh penggerak utamanya Allah subhanahu Wa Ta'ala gambar-gambar yang bergerak ini ada maknanya kamu pikir ini hanya seperti wayang yang bergerak begitu enggak ada yang menggerakkan ya kan semua digerakkan oleh dalang utama nah dalang alam wujud ini adalah Gusti Allah Subhanahu wa taala kira-kira gitu Bang Bader abot beli abot enggak ya kita mencoba memahami ya karena kalau kalau ini enggak pernah kita sampaikan ya kita mungkin masih dalam taraf syariat ya Ya kan, jadi minimal pelan-pelan lah. Yeah. Mungkin pertanyaan saya, kesadaran sebagai manusia sudah ada belum sih dalam diri kita? bahwa kita ini siapa, Bib? Yeah. Kira-kira Bapak-bapak ini siapa? Manusia bukan. <laughs> manusia itu apa gitu kan? Mengempi. <laughs> ya, <Yeah. laughs> yeah. ini lagi-lagi bertanya mendasar. Dan ini seringkali dilewati, Skip gitu saja kan, nggak terjawab dan banyak kajian-kajian tidak menyentuh ini pokok ini kata Nabi kalau seseorang bisa menjawab tiga pertanyaan yang antum sampaikan ini pertanyaan emas ini pertanyaan emas yang lain bukan berarti nggak penting tapi ini maha penting kata Nabi semoga Allah menyayangi merahmati orang yang bisa menjawab atas tiga pertanyaan ini ya min aina, dari mana dia wafi aina di mana dia waila aina, akan kemana ini jawabnya. kamu itu siapa sih kamu dari mana asalmu, saya pernah sampaikan ya seruling ini siapa siapa dia, bambu dia adalah potongan dari bambu induknya adalah bambu, dia dipisahkan ini namanya tahu asal usulnya lah kamu jawab, kamu siapa manusia? Kamu asalnya dari mana? Dari ibu, ibumu dari siapa? Terus? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Ujungnya adalah aslul asal umul haqa'iq, ibu daripada haqiqat. Ya. Induk daripada induk siapa? Nah, itu namanya kamu jawab itu min aina. Lalu kamu di mana sekarang? Oh, di dunia. Untuk apa kamu di sini? Hadir untuk apa? Nyosok-nyosok idok untuk supaya kalau di absen saja <giranya> sebagai hitungan Wah, betapa ruginya kamu. Ayam itu berkokok bangunin orang. Telurnya ditunggu, iya kan? Lah kamu apa? Dagingnya banyak yang royoan apalagi puasa begini. Lihat orang jual-jualan ludes semua, iya kan, enggak Lah kamu manusia, apa yang kamu produksi? Yang kamu buat itu apa? Nah, itu kan pertanyaan. Kamu bikin apa? Kalau nggak bisa membahagiakan orang lain, jangan bikin orang susah. Berbagilah senyum. Gak bisa berbagi uang, berbagi senyum. Gak bisa juga berbagi senyum. minggir kamu berhenti jadi manusia. Ya kan? Di mana kamu? Terus kamu ke kemana nanti? Ah, berarti kamu gunakan waktu di dunia ini untuk kamu menempuh keabadianmu saya pernah katakan bahwa manusia tidak diciptakan untuk 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun hasya waqallah, tidak manusia diciptakan untuk selama-lamanya cuma manusia berpindah dari satu keadaan ke keadaan yang lain dari satu alam ke alam yang lain kalau kamu ngaji, belum bisa jawab ini secara serius dan kamu belum memiliki kesadaran hati tentang tiga pertanyaan yang, dan jawabannya udahlah, kamu berhenti kamu kamu nggak bisa maju ini dulu pahami siapa kamu? siapa hakikat dirimu? Nah, kalau ini udah bisa terjawab nah, kamu selangkah lebih maju dan kamu sudah mentas menjadi manusia ada yang mau menjawab tiga pertanyaan tadi? <laughs> silakan oke okay. sini aja mas sini aja ya nggak apa apa nggak apa apa nggak apa gak apa, gak apa, apa ya kita santai aja mumpung jamaahnya sedikit nah. kalau <sukur> <sukur> jamaahnya banyak susah monggo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam yang ditanyakan pak Ustadz tadi aku dari mana dan di mana dan kemana gitu Danakan kemana hmm. Hmm. Uh, aku disebabkan dari Allah hmm. aku adalah hamba Allah Allah adalah Tuhan kami dan dan aku adalah hambanya hmm. betul nggak betul iya tapi betul. kamu bisa jelaskan nggak sejauh mana hubunganmu dengan Allah seperti apa eh uh, seperti... sama misalnya kamu punya orang tua kan ya. ayah ada ibu ada hmm. kamu bisa jelaskan hubunganmu dengan ayah ibumu uh. Insya Allah seperti matahari dan sinar kalau matahari tahu sinar kalau sinar belum tahu matahari begitu ah, juga yeah. wayang sama dalangnya dalang yeah. sudah sudah tahu wayang dan wayang belum belum tahu dalang mungkin hmm. begitu perkiraan saya Iya yeah, yeah. sekian dan terima kasih ya yeah. tugas semua apa di dunia? tugas di dunia adalah mentaati perintah Allah menjauhi larangannya dan, hmm. dan taat pada Allah dan Rasulnya ya yeah. ya yeah. Ya, cita-citanya uh, apa? Uh, membawa uh, seluruh ciptaan Allah itu masuk masuk surganya Allah. Terima kasih. Dikupas sedikit, beb. Iya. <laughs> Maka yang bilang begini, udahlah, kamu jangan banyak ibadah dulu lah. Pengetahuannya diupdate dulu, ditingkatkan dulu. Nah, ini pengetahuan, berpikir dulu, diaktifkan berpikirnya, Kamu ini nyembah siapa sih? Tuhan itu ada enggak? Gimana Tuhan? Jawab dulu. Tuhan itu seperti apa bentuknya? Kamu merasakan enggak kehadiran Allah SWT? Kamu berbuat dosa kalau ada anak kecil, kira-kira berani enggak kamu? Malu enggak kalau kamu berbuat dosa dilihatin anak kecil? Malu enggak? Malu kan? Tapi kamu ngapain saja ketika yang penting kamu merasa aman, enggak ada manusia yang melihat, kamu melakukan dosa tapi berarti apa? kamu memposisikan Gusti Allah lebih rendah daripada anak kecil kamu kalau ada anak kecil kamu gak berani berbuat dosa malu kamu tapi kenapa kamu gak malu kepada Gusti Allah Zulaikah perempuan yang cantik itu yang waktu pernah menggoda Nabi Yusuf dan kemudian dia sadar waktu mau ingin berencana keburukan kepada Nabi Yusuf itu di situ ada berhala ditutupi dulu, malu kelihatan Tuhan ya kan berhala, tutupi karena gara-gara malunya itu kemudian dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu dia kemudian menjadi wanita mulia dan taubat. Lah kita lihat wis gak poso ngudut tengah jalan, iya kan? Makan minum tengah jalan. Ini namanya seolah-olah nantang Gusti Allah, kan begitu kan? Oh malu-maluin ya Allah. Alam ini adalah kehadiran Allah Subhanahu taala, tempat kehadiran Allah Subhanahu taala. Kok kamu sudah enggak puasa? Ngudut tengah jalan, makan di tengah jalan, enggak malu. Nah, ini kan, makanya Nabi bilang rasakan kehadiran Allah SWT. Nah, saudara kita tadi kan sudah bisa menjelaskan. Saya ulangi lagi, Kang Jala, apa Kang Badar? Dan ini penting, ya, meskipun sudah saya pernah sampaikan pertemuan sebelumnya, mungkin teman-teman di sini, jamaah yang belum hadir hubungan antara manusia dengan Tuhan, ini saya coba sederhanakan ya, mudah-mudahan bisa difahami nanti direnungkan lagi setelah pulang kamu bisa memahami hubunganmu, siapa dirimu, dengan Allah ta'ala kalau kamu pahami seruling ini saya tanya begini, seruling asalnya dari mana? bambu, oke okay. dia bisa bersuara enggak? enggak bisa bersuara? enggak punya potensi bersuara? nah Eh, pertanyaan saya ubah dikit. Dia bisa ber -ber bersuara tapi punya potensi, hanya potensi bersuara. Lalu siapa yang menyuarakan? Dia sendiri atau yang lain? Ada yang lain. Siapa yang lain itu? Peniup seruling bukan angin. Maksudnya Angin dari mana? Peniup seruling ya kan? Ketika saya tiup, ya kan, dia berbunyi. Lalu dengar ini, dengerin. Nih, dengerin. Ketika saya tiup kemudian dia berbunyi, sebenarnya suara itu suara saya atau suara seruling. Nah, nah di sini akan agak bingung kemudian, suara saya, tapi kok merdu ya? Tanpa seruling bisa nggak saya bisa mengeluarkan suara semerdu itu? Nah, nah ini makanya perlu di, direnungkan nanti, baru nanti paham. Hei, manusia! kamu bukan siapa-siapa, kamu bukan apa-apa, tanpa tiupannya, tanpa perhatiannya, kamu nothing, kamu kosong, jangan mentang-mentang, jangan sombong, kalau tidak ditiup oleh gusti Allah, kalau tidak diperhatikan oleh Allah SWT, kamu tidak bisa berdiri, kamu tidak bisa duduk, kamu tidak bisa makan, kamu tidak bisa tidur, kamu seperti strolling yang kosong ini, fakir mutlak ini fahmi renungkan baru kamu sadar ini hakikat tauhid ini hakikat bismillah itu ya seruling kalau kamu sadar dirimu adalah seruling baru kamu bisa merasakan nikmatnya ibadah baru kamu bisa merasakan tadi kerinduan batinmu muncul kepada Allah SWT dia maha indah dia peniupku tanpa suaranya keindahan, kebaikan, kenikmatan yang aku dapatkan dalam hidup ini tidak akan pernah ada, kira-kira gitu filosofi suling luar biasa ya nambah bingung atau nambah mengerti <laughs> <gilar> <stretches> karena ketika kita beragama, itu ada metodenya, bahkan metodenya metode ilmiah ya, ya. Iya. kita tidak hanya sekedar sholat Zakat, haji, tapi ada nilai lain, dan itu baru, baru apa ya? Baru syarat ya. Kalau kita orang Islam ya harus paham rukun iman, menjalankan rukun Islam. Nah, kita sudah berislam, sudah berapa tahun nih? Kira-kira <tuh> ilmu tadi baru didapatkan hari ini atau <tuh> baru hari ini? <tuh> Jadi kesadaran tentang kemanusiaan siapa kita ini, dari mana, kemudian di dunia ini kita mau apa, setelah itu kita mau kemana, itu pernah dirumuskan ya dalam kehidupan kita. Apa mengalir baik, bisa ya dosa ya melu dosa, bebe, buaya Ramadan baik, tapi wong gue ya, Ramadan balik maning. Kepala kantor didatangi pas Ramadan, Pak, ini anggaran yang kemarin odori quitansi kosong Aduh jangan sekarang lah saya lagi puasa <laughs> nah ini yang kemudian kita berharap bahwa mental Ramadan ini akan menjadi keseharian dalam langkah hidup kita ya makanya sengaja ini sebenarnya sih ini bagian dari evaluasi materi kita selama hmm. satu bulan ya ba hmm. Bambang kemarin tentang tarekat sataria Hmm. Ya. jadi dalam berislam itu metode ilmiahnya itu yang pertama syariat yang kedua hakikat nah hmm. yang hari ini masuk kepada hakikat hmm. siapa sih kita buat apa sih di dunia kenapa Allah menciptakan manusia lalu kita punya tujuan apa bahkan tadi Habib bilang bahwa kita ini tidak akan mati ya Bibi ya Percaya enggak bahwa kita tidak akan mati? <tuh> Percaya enggak bahwa kita tidak akan mati nih? Coba ada yang bisa ngasih ini enggak? <tuh> Atau ada yang mau menjawab tadi pertanyaan Habib yang tiga itu? Siapa kita? Buat apa di dunia? Dan mau kemana? Ya. Bahkan seorang filosof pernah bilang Barang siapa yang mengetahui dirinya? Maka dia akan mengetahui Tuhan. Oh, Tuhan. Hmm. Itu gimana, Bib? Iya, mana arofa nafsah Arofah, Saya selalu katakan begini: orang belajar tauhid, mau oh, mencari Tuhan, mau mencari Tuhan di mana? Huh? Di mana? Mencari Tuhan di atas langit. Di mana? Langit ke berapa? Langit itu mana? Memang Tuhan bertempat, Tuhan itu kehadiran, Tuhan itu wujud. Alam ini penuh dengan tanda tangan Tuhan. Dan tanda tangan Allah terbaik adalah siapa? Manusia. Ini tanda tangan terbaik Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa indahnya kita, betapa sempurnanya kita, betapa dahsyatnya kita. Iya kan? Teknologi secanggih apapun tidak akan pernah mengalahkan manusia. Otak kita ini ibarat himpunan ribuan, apa namanya? HP nanti punya HP satu, dua, tiga, sepuluh. Gak bisa ngurus, tapi otak kita ini bekerja ibarat ribuan HP yang Allah pasang, dan ini tidak terbatas. Gunakan untuk berpikir, gunakan untuk merenung. Tuhan menyuruh kita berpikir, bukan beribadah dulu, berpikir dulu. Karena nanti, ketika ibadah berdasarkan pemikiran, berdasarkan tafakur, kualitasnya naik. Kalau orang bodoh, ahli ibadah, orang jahil, ahli ibadah, dia berhenti, dia bisa tertipu nanti. Iya kan? Tapi kita memberikan kualitas terhadap ibadah kita dengan kita berpikir yang badar, merenung seperti ini, sampai di mana ibadahmu? Lah, kenapa ajaran tasawuf itu menarik karena mengajak kita tidak berhenti satu titik terus, terus, meningkat terus, terus ada makom lagi, lebih baik, lebih lagi kenapa yang sekarang terjadi kegaduhan Kang Jalal kerusuhan di mana-mana keonaran di mana-mana karena orang hanya sibuk metani, kata orang Jawa metani, kutu orang lain kutunya sendiri, tidak terlihat orang kalau kita betul-betul serius menuju jalan Allah, kita nggak punya banyak waktu untuk bergaul dengan orang untuk melayani orang-orang yang bodoh. Wa idah jahilun salama selamat tinggal ya. Saya nggak punya banyak waktu nggak depi sampean yang aduh ini kok mainnya kok ecek ecek aja. Serius kita ya ini dunia berjalan begitu cepat ini ya puasa bagi para pecinta ini cepat sekali berlalu dan bagi para pecinta kurang mas dunia ini begitu cepat dan tidak ada artinya penderitaan-penderitaan itu, tidak ada masalah karena nanti kenikmatan dibandingkan dengan janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada artinya nah itulah, coba kita berikan makna pada puasa kita, pada kegiatan kita dengan apa? dengan kita tafakur. ya kita saya sering katakan begini Kang, apa, Kang Badar yang menarik di bulan Ramadan kan ada itikaf ya terutama di Masjid Taqwa yang dipimpin oleh Buya Yahya itu ya kan terutama malam-malam ke-10 kenapa kita iktikaf malam-malam itu filosofinya apa karena di waktu siang kita nggak punya banyak waktu sibuk urusan ini urusan ini puyeng kita urusan-urusan dunia ini masalah keluarga masalah anak semua lalu bagaimana supaya kita bisa sadar di malam hari kesempatan kita hanya malam hari nah itulah duduk kamu Enggak perlu kamu sholat malam, jangan sholat malam dulu nggak apa-apa, kalau belum terbiasa kamu tersiksa nanti, jangan sholat malam, duduk kamu sadari, kamu selama hari itu ngelakuin apa saja berapa orang yang kamu buat bahagia berapa orang yang menderita karena lisanmu karena tindakanmu, ini namanya kamu tafakur, ini sesaat tafakur sesaat kata Rasulullah lebih baik daripada ibadah puluhan tahun pertanyaannya pernah nggak kita ngelakukan seperti itu kita hanya menjalani rutinitas saja nah itu tadi malam hari kita tafakur kalau sudah bisa merenung nyadari gitu sampai bisa menangis satu tetes cahaya masuk di hatimu nah pelan-pelan kamu akan berubah nanti masuk tetesan cahaya itu nah itu namanya nanti kamu akan seperti kamu dikageti orangnya kaget kan nah itu nanti perlu kaget spiritual kamu disadar kamu bodoh kamu ngapain aja hidup bikin susah aja hidup nah kamu sadar kadang ada orang-orang kalau nggak dikelakson nggak minggir nah ini perlu di kadang-kadang saya sengaja menghentak ini kadang ada sebagian orang kalau dengan dihentak baru dia bangkit kan beda-beda kita kan saya ngobati kalian ini ya ada yang orang yang dihentak disadarkan dengan itu dikasih peringatan baru dia sadar ada yang dengan suara lembut baru dia sadar kan beda-beda setiap orang ini sore ini <laughs> banyak sekali sesuatu yang lain ya kita kan sering tikap. ya memang ini juga bagus bib ya pas begitu duduk langsung baca Quran hmm. ini juga bagus ya tapi minimal sebelum melaksanakan aktivitas apapun kita duduk mencoba merenung tentang apa yang tadi pagi kita lakukan baru ketika kemudian kita tenang kita baca Qur'an Bebiyah atau pas begitu baca Qur'an tiba-tiba kesadaran muncul nah ini kan iktikaf ini kan sebenarnya di Romadhon ini memang ketika bilang iktikaf ya bulannya Romadhon Bebiyah tetapi ini sebenarnya sebuah metode ya bisa kita lakukan artinya eh Tadi Habib sudah bisa menggambarkan bahwa kehadiran manusia di dunia itu kan harus memiliki kesadaran, dan kesadaran tauhid itu yang harus diutamakan. Kira-kira menurut Bapak, kesadaran tauhid itu kesadaran yang bagaimana? Coba satu orang untuk bisa memberikan respon. Ayo, kesadaran bertauhid ini Habib tadi awalnya makan gitu atau kesadaran berketuhanan ya. hmm. Monggo, ada enggak yang akan memberikan respon lagi? Atau yang lainnya dulu, Mas. Kamu? <laughs> oh enggak. <laughs> oh, enggak, enggak, biar nanti yang yang anu ke sini, biar masuk TV. <laughs> Ini live streaming ya dan ada di YouTube-nya atakwa hmm. Jadi selama sebulan kemarin tuh semua penceramah ada. Jadi kalau mau mengulang lagi bisa bisa kemudian kita melihat e, YouTube-nya. Kembali kepada cara kita berislam ya, tentang metodologi ilmiahnya itu. Apakah kita setelah 50 tahun tadi Bapak bilang itu masih pada berkutat pada syariat-syariat terus? Gitu? Itu kan sebuah pilihan, Bibi ya. Salat menggugurkan kewajiban, puasa menggugurkan kewajiban bahkan ada yang menarik bib tetangganya kelaparan tapi karena dia pikir sudah bayar jakat dia tidak mau membantu, gitu. membantu. anak kan kamu konon kan lah saya kemarin sudah bayar yeah. jakat udah minta aja ke basnasan gitu bahasanya hmm. <laughs> ataukah kemudian kita hobi ya pergi umroh bib ya hmm. sebulan sekali ada ya tahun sekali gitu kan. Katanya kalau sudah nyampe sana ketenangan akan lebih kuat gitu kan. Ini kan yang yang menariknya Bib. Para wali yang berdakwah itu itu dia mengajarkan kepada pengikutnya itu dengan cara yang sangat sederhana gitu kan. Masuk masjid dengan cara merunduk. Ya, kalau datang kan masjid pintu ya. Kemudian di dalam masjid ada empat tiang yang masing-masing memiliki arti. ya. Yang pertama syariat, kedua hakikat, ketiganya atau rekod, keempatnya makrifat. Bahkan di tiang itu ada paroki dan tanah bib. Ini mungkin hmm. perlu dijabarkan bib. Jadi yang di atas itu itu ada kesin, apa semacam rahmat yang turun karena dibawa kita selalu mendekatkan diri kepada Allah itu betapa hebatnya para juru dakwah kita menggambarkan tentang bagaimana kesadaran kita bertauhid kira-kira gitu. ada lagi yang mau disampaikan atau pertanyaan ini akhir Ramadan menarik Bib ya. Bapak-bapak bahagia apa sedih nih? Sedih bener Benar sedih. <laughs> sedih Bib. <laughs> Enak ya <je>. puasa pentong. <laughs> yang sore ini materinya agak berat Bib. Sengaja sengaja karena ini di akhir Ramadan minimal kita mengingatkan jangan sampai Ramadan berakhir semuanya berakhir gitu. Tanpa ada bekas, tanpa ada sisa, tanpa ada ciri ya. Tradisi hataman sebulan rongkali ketika bukan Ramadan baca baca Quran aja nggak pernah. Apalagi tradisi sholat taraweh setelah Ramadan diamul aja nggak pernah gitu kan ini seolah dikumpulkan di bulan Ramadan ini menurut Habib ini apa memang persoalannya ada di cara kita beragama atau bagaimana kita memahami sebuah ajaran Bih? iya mungkin di penghujung di sore hari ini eh, saya ingin menunjukkan kepada jamaah dan juga menasihati diri saya sendiri bahwa inti agama itu adalah berkasih sayang inti agama itu adalah kelembutan hati kalau kamu mau tahu bahwa puasamu diterima atau tidak kamu mendapat laylatulah qadar atau tidak kamu melakukan introspeksi dalam dirimu muhasabah dalam dirimu hatimu sudah lembut atau tidak sikapmu masih kasar atau tidak tutur katamu kasar atau tidak kamu memaafkan, gampang memaafkan atau tidak kalau masalah-masalah kecil, sering kamu jadikan bahan untuk kemudian berantem dengan saudaramu, dengan istrimu, dengan anakmu. Berarti kamu belum diterima puasamu. Kamu masih memelihara sifat-sifat kebinatangan dalam dirimu. Puasa itu menyadarkan kita bahwa kita manusia, yang dalam diri manusia ada tiupan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat rahmania, sifat-sifat Rahimiyah itu harus ada dalam diri kita kalau itu ada mulai ada dalam diri kita benih-benih cinta yang tumbuh di hati kita sehingga kita berkasih sayang kepada sesama jangankan manusia hewan juga selamat dari gangguanmu siapapun tumbuh-tumbuhan juga selamat dari gangguanmu kalau kamu berjalan kamu ada paku ada duri kamu pinggirin jangan sampai ada orang kemudian apa namanya terganggu itu hakikat iman itu hakikat apa namanya puasa kalau kita sudah mengarah ke situ ya hati kita sudah mulai lembut nanti ilmu akan masuk ke dalam hatimu ibadah kamu akan merasakan manisnya ibadah kalau hatimu belum terbuka hatimu masih kasar hatimu masih kaku iya kan hatimu masih keras lebih keras dari batu kamu sholat sampai seberapa pun bercuma kira-kira itu Kang Kamadar iya ya, waktunya enggak cukup ya, Terhabis, ya. ya. Baik, terima kasih ya Kang Dr. Habib Muhammad Alkaf Bapak-bapak bisa bertemu beliau langsung ya Keseharian beliau ada di Kesepuhan Jadi kalau bapak-bapak lewat di Kesepuhan ada Resto Umah Lawas Yang khas Timur Tengah Beliau selalu ada di situ Dan beliau selalu terbuka untuk menerima Ya diskusi apa ya Karena kita memang men mentradisikan itu Belajar Islam itu dengan cara yang cerdas Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa amantu wa 'ala ristikta aftartu bi rahmatika ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.